Sallallahu, Sallallahu, Sallallahu Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Salallahu alaikum اتفت منه البدور اثلح حسنك ما رأينا قنت يا وجه السرور صلى الله Negeri nomor dua teraman di Indonesia. Kami udah capek mem memelihara, membangun negeri ini dengan baik. Bapak kepolisian yang terhormat, kami minta pelaku itu bukan akal akalan. Kami minta bahwa pelaku intelektual di balik ini semua diungkap. Betul. Karena kami tidak percaya dengan itu. Bukan Pak kami tidak percaya dengan kepolisian Tapi untuk ambil singkat Supaya negeri ini aman Supaya jangan banyak umat ini macam-macam Ya Cari aja kami hitam Bayar mereka Kalau perlu begitu oh. Sebab ini mengamankan Satu aset Ya Satu aset Kita ingin melihat ada konfigurasi PKI dan ATIS yang ada di kami oh. Yang tidak suka kepada Islam yang ada di Cambi dengan damai yang bisa menerima etnis manapun juga artinya ini ada konfigurasi yang tidak benar dari kelompok mafia jahanam, dari kelompok yang menghancurkan negeri Cambi kami tidak sudi itu dilakukan oleh mafia mafia, mafia ini mafia ini perlu diberantas kami minta hafiyah kepolisian tetap Mencari pelaku intelektual dibalik ini semua, ya saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudara yang meyakini Allah adalah Tuhannya merasa terhina. Apakah bapak-bapak yang polisi, ibu-ibu yang polisi tidak terhina yang Islam ini? Ya, artinya mari kita sama-sama untuk apa Allah kita sembah? Sementara Allah ditaruh mereka di telapak kaki kita. Ini wajibnya yang perlu kita ketahui. Barangkali ya. Ada konfigurasi besar, pertama-tama mungkin itu, apa namanya itu, uh, manajemennya bangkrut atau pilot, dia ya buatlah satu kejadian, sehingga dia menyatakan pilot, hutangnya beres, bisa saja seperti itu. Oh. Ya. Yang kedua, ada konfigurasi oleh kelompok PKI yang masih ada, atau ateis yang masih ada, sehingga mengacau balaukan. Kehidupan kedamaian dan kedamaian di posisi Jambi. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita bisa mau menerima keadaan yang seperti ini. Kami tidak ridho, kami tidak rela negeri kami di awal-awal oleh mafia jahanam itu. Kalau dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.